Son Im Yehudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Son Semuanya. Dengarkan. Kita saksikan perdebatan. Miho dengan ada Kristen dari Yahudi Rabbi. Yeslisela orang-orang ini. Yesu. kamu belajar ibraninya nya perdebatannya. Nabi uh, Yesus, Yeshu, yeshu loh nevi Yesus wah loh Hamasiah, Nahon loh Nahon, ken ken, Nahon, uh, Yeshu Yesus loh, Yeshu Yesus wah Hamasiah, loh Nabi, Yes, so he is a prophet. Is a atah, atah ya holida beribit, atah ya holida beribit. Atahlah, atah, atah Yahol leda beribrit. Ini Yahudi kawe ini ditanya bahasa Ibrani nggak ngerti. Atah Yahol Atah Yahol leda beribrit. Apakah anda bisa berbahasa Ibrani? Bukan dia yang kawe, lu yang monyong. Ternyata Bibi. kewalahan. Saya ngomong. Jangan-jangan ngomong. Coba anda tanya saya lagi makan nih Coba anda tanya Bang Bang Nur Sena. Apakah pertanyaan apa, saya ini benar atau salah? Ya, Ani Oksheh lehagit. Ani ya lehagit. Masehu, aku ingin berkata kepada kamu, Yesus. aku mempunyai sebuah pertanyaan: "Mihu uh, uh, Yesua Hamasya, A Yesu A A A A A A A tanya dulu Dia ngerti A itu A A A Bu Sofi tanya dulu, nandar, Bu Sofi. Iya, tiga itu, Nandar, Nandar, Nandar, Nanda, salah kata nah. oh, Nanda, salah, Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, masehu Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, salah Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, tahu, Nanda, Nanda, Nanda, Rabbi Brian, what, what do you think about this Muslims, Rabbi? He said like you are oh, not the so Jew. ini rabi kawe, ini lebih kawe, mas. Ini lebih kawe. teman-teman teman-teman gantian dong. Oh. Proses itu buat uh, apa namanya itu? Diam dulu, Nandar, diambil. Diambil. Dandar, diam dulu, Nandar, diam dulu. Nandar, diam dulu, dia nggak bertemu. Nandar, Nandar, Nandar sabar Nandar. Ini nggak mengerti aku ya, bahasa. Maka mari dulu kita tanya dulu supaya nah, kita tahu. Ustaz dulu silakan tanya berarti. Apa artinya apa Pak? Ya? Yeah, rabbi, what do you think about yeah. this Muslims? because it said like you are not a Jewess because you cannot speak Hebrew and you don't understand what he's saying. You think he can speak in Hebrew? No. Here's the problem. Wah, yuk! Yuk, up, Yuk, yuk! Yuk, gini. Yuk, Gini, Yuk, yuk! Yuk, yuk! dulu yuk! Yuk, yuk! Yuk, teman Yuk, Nandar di mute dulu yuk! Yuk, dulu Yuk, yuk! Yuk, yuk! Yuk, yuk! Yuk, yuk! Yuk, yuk! Yuk, yuk! Yuk, yuk! Yuk, yuk! Yuk, yuk! Yuk, yuk! Yuk, yuk! Yuk, yuk! Yuk, yuk! jadi turunin malah tapi malah diturunkan jadi jadi begini Pak Bombok Pak Bombok dia bahasanya hancur kalau jadi kalau kita katakan ya seperti ini nih ngundang tapi diturunkan kan lucu gitu seharusnya kalau ngundang itu ya dibiarkan saja gitu dibiarkan saja mereka itu antara undangan dengan orang yang mau melayani undangan itu seharusnya kan dibiarkan saja jadi kalau seperti ini kan kelihatan mereka itu kejang-kejang gak paham sok paham nah si yang orang mengatakan orang Yahudi ini ditanya Bang Nandar pun gak paham gak tahu gak bisa menjawab baru pertama sudah diturunkan. Jadi kalau seperti ini nah kita juga bisa mengerti seperti apa adab mereka ngundang orang kok diturunkan, enggak dikasih kesempatan ngomong malah yang ngomong yang lain. Aneh kan? Ikhwanullah. Jadi lucu gitu. Kalau kita ngelihat seperti ini, memang kita bisa membedakan ya antara di rom muslim dengan rom kristen kalau orang kristen masuk di zoom muslim itu dipersilahkan dan diatur waktunya asal tetap membawa adab lah ini bang nandar masuk bagus-bagus eh baru ngomong sudah di apa ya sudah diterjang-terjang dengan yang lain padahal yang mau debat siapa yang mau jawab siapa yang mau tanya siapa Malah ribut Eh dimut-mut-mut dan diturunkan Jadi Apa ya sudah itu nih ngerumpi nih Pasti ngerumpi nih ngerumpi Ngatakan uh, Yonatan Nandar Ustadz Yonatan Nandar gak bisa Padahal apa diturunkan sudah itu dibahas Kan lucu Memang mereka ini adabnya seperti itu Undang orang Kalau sudah naik dipermainkan. Nampak sekali ini, nampak sekali ini Ikhwan Villa semuanya ya. Dari awal tadi kita simak, uh, uh, beberapa detik setelah Bang Nandar masuk Cuk, mereka ribut itu. Apalagi sop katul. nggak tahu, sok tahu. Nah, ini sudah itu kan di, nggak dinaik-naikkan. Hal, hal yang seperti ini yang kadang-kadang miris kita lihat ya, Ikhwan Villa Semuanya Jadi Sengaja akidah channel Tadi ambil Satu video live Dari mereka Mereka ini sedang Mengundang Ustadz Yonatan Nandar Dan di room itu Sudah disiapkan Yaitu Rapi katanya Rapi dari Yahudi Bang Nandar masuk Memberikan Salam apa-apa gitu kan Dan ada satu pertanyaan Pura-pura gak denger Orang rabi Yahudi ini Pura-pura gak denger Padahal nantang-nantang Padahal tidak nyambung Dikatakanlah Dengan Ustadz Andar Kalau itu rabi Yahudi palsu Nah disinilah ketahuan Ternyata ketahuan dia Gak bisa menjawab Tapi yang lucunya lagi Orang-orang Kristen ini malah nimpali Bukan memberikan kesempatan Untuk saling memberi penjelasan Bang Nandar dengan Rabi itu Supaya mereka yang akan dipertemukan Untuk berdiskusi itu Bisa saling ngobrol atau menjelaskan Ternyata malah diturunkan dari room debat Jadi jelas sekali di sini. Nah coba kita ini dengar naiknya Bang Valen ini Seperti apa sebentar, sebentar saya tambahkan lagi jadi Rabai di sini saya sudah sepakat sama Pak John ya dari jauh-jauh hari ya Pak john ya bahwa Rabai di sini untuk menjelaskan uh, fallacy daripada muslim. Nanti kita dengarkan bagaimana perdebatan dengan Bang Valen apakah nyambung apa tidak kalau diajak ngobrol. Atau diajak tanya jawab dengan Bang Valen, "Kita simak kembali, kawan. semuanya ya, baik. Kalau dia mau, ini masih lidara, masih ngomong nerocos panjang. Jadi, kalau kita lihat seperti ini, ya, miris sekali. Ya, mereka mengundang, sudah diturunkan. Nah, adab-adab seperti ini yang kadang-kadang malas jadinya kalau Muslim ini diundang ke sana." Jadi cuplikan tadi dari Bang Nandar sewaktu naik itu sudah cukup membuktikan bahwa mereka itu hanya bisa kuar-kuar, apalagi sokatul itu, Sofiatul itu hanya bisa kuar-kuar, gitu kan, bahas kitab orang tapi baca Al-Quran sendiri nggak bisa. Begitulah kawan-vila semuanya. Nampaknya Bang Nandar tidak dinaik-naikkan. Sengaja tadi saya mereaksi kalau mereka itu sedang mengadakan perdebatan dengan Bang. Bang Nandar ya Ustadz Yonatan Nandar Semoga Secuil video yang Agidah Channel sajikan bisa bermanfaat Juga sebagai renungan Bagaimana Oten-oten dalam menerima Tamu dari muslim Agidah Channel akan Kembali sesaat lagi Nanti dengan topik yang Berbeda pastinya Nah, eduh, Belum ditutup Bang Valen Sudah diturunkan juga Nah, di sini kelihatan ya. Nah, ternyata mereka itu hanya untuk apa ya, undangan untuk permainan saja. Jadi, kita bisa menilai sendiri.